Luka Modric tambah daftar cedera Real Madrid Badai cedera belum berhenti menerpa Real Madrid. Kali ini giliran Luka Modric yang harus menepi. Madrid sempat mendapat angin segar dengan kuluhnya di Bunker Toys. Namun kemudian kabar buruk datang dengan cederanya Karim Benzema. Benzema tidak masuk dalam daftar susunan pemain saat Madrid mengalahkan Sevilla dengan skor 3-1 akhir pekan lalu. Peraih Ballon dior itu mengalami masalah otot di paha kirinya dan harus menepis selama sepekan ke depan. Federico Valverde kemudian menyusul Benzema ke ruang perawatan. Gelandang berkebangsaan Uruguay itu juga mengalami masalah otot usai laga kontra Sevilla. Cedera Valverde diakini tidak terlalu parah, namun dirinya tetap harus menjalani pemeriksaan lebih lanjut untuk mengetahui kondisi sebenarnya. Modri kemudian menambah daftar cedera Madrid namanya bersama Benzema dan Havertz tidak termasuk dalam rombongan Los Blancos saat bertandang ke markas RB Leipzig pada lanjutan fase grup Liga Champions 2022/2023. Mirip seperti dua koleganya, Modric juga mengalami masalah otot. Ia tampak mulai kelelahan karena menghadapi jadwal padat. Meski begitu, cedera Modric juga tidak terlalu parah. Keputusan Madrid tak membawanya ke markas Leipzig lebih ke arah pencegahan ketimbang kehilangan sang gelandang dalam waktu lebih lama. Laga kontra Leipzig sejatinya sangat krusial bagi Madrid, tim asuhan Carlo Ancelotti butuh setidaknya hasil imbang untuk menyegel satu tiket ke fase gugur. Antisipasi Karim Benzema menua, Real Madrid akan datangkan penyerang baru. Real Madrid disebut-sebut akan membeli penyerang baru untuk mengantisipasi menuanya Karim Benzema. Striker buruannya itu berasal dari Lille, namanya Jonathan David, yang akan didaratkan ke Santiago Bernabeu musim panas 2023 mendatang. Kabar ketertarikan Real Madrid terhadap Jonathan David telah dikonfirmasi oleh Dodo Vivages. Laporan itu menyebut bahwa Jonathan sekarang memang masih terikat kontrak dengan Lille sampai tahun 2025.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 Jonathan David pun disebut akan jadi opsi yang cocok sebagai pelapisnya jika nanti Benzema cabut untuk jangka panjang. Madrid sebenarnya masih punya Mariano Diaz, namun ia tampaknya bukan penyerang favorit Carlo Ancelotti. Diketahui, Jonathan yang berpaspor Kanada itu sudah membela Lille sejak tahun 2020 lalu, usai ditransfer FC Gen, klub dari Belgia. Selama bersama skuad Lille, Jonathan langsung jadi andalan lini serang hingga sampai saat ini. Sejauh ini, Jonathan sudah tampil sebanyak 107 kali bagi Lille dengan mengkoleksi 41 gol dan 7 assist. Penampilan impresif Jonathan bersama Lille itu tentu memantik perhatian banyak klub top Eropa untuk memantau pemain berusia 22 tahun tersebut. Sejauh ini, peminat terbanyak berasal dari Premier League seperti Liverpool, Manchester United, dan Arsenal yang dikabarkan tertarik memakai jasanya.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 Saat ini, catatan individu Vini JR memang sedang dalam kata positif, sebab dirinya mampu mengoleksi tujuh gol dan enam assist dari enam belas pertandingan. Resep sukses Madrid, Ancelotti, pemain manut dengan perintah. Pelatih Real Madrid, Carlo Ancelotti, membagikan resep kesuksesan El Real musim ini. Menurut dia, Madrid menjadi tim yang belum terkalahkan, karena para pemain selalu menuruti perintah sang pelatih. Ini adalah tim yang menyenangkan untuk dilatih karena mereka semua sangat menghormati keputusan yang saya buat dan tidak menimbulkan masalah apapun, ungkapkan Solotti. Ini adalah salah satu spot terbaik, jika bukan yang terbaik yang pernah saya miliki, sambung pelatih Italia tersebut. Los Blancos mencatatkan 10 kemenangan dari 11 pertandingan di La Liga musim ini usai membukukan kemenangan 3-1 atas Sevilla di Santiago Bernabeu. Tim asuhan Ancelotti masih belum merasakan kekalahan musim ini dan satu-satunya poin yang mereka lewatkan ialah hasil imbang melawan Osasuna di La Liga dan Shakhtar Donetsk di Liga Champions. El Real juga memastikan lolos ke babak ke 16 besar Liga Champions, memuncaki klasemen sementara La Liga, dan mengalahkan Sevilla tanpa mesin gol Karim Benzema yang dinyatakan cedera. Selanjutnya, raksasa Spanyol akan bertandang ke Jerman untuk melakoni laga kontra RB Leipzig pada Rabu 26 Oktober lusa di Liga Champions. Jika menang atau imbang, maka Madrid akan keluar sebagai juara grup.